serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat setudah Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentu kita keunggahan dan kabar pertama persahabat ya Ada yang spesial banget dari Rizky Bilar Tentunya Bang Bilar sedang rekaman persahabat ya postingan ini diunggah oleh Bang Derry dan menuliskan sebuah kalimat caption, "English billar, Inggris, Inggris new persahabat ya di kata Bang Derry siregar". Unggahan tersebut pun Di post kembali oleh akun setelan putih nasker billar. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Kalau lagu bahasa Inggris pengennya kapurin lagu It You ini karena liriknya tuh bagus banget", katanya ya. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali respon komentar tanggapan dari para sahabat yakni dari akun sopandiani.82 mengatakan let post ya ini mah lagunya dah jadi takdir cinta Kata ini, para sahabat ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun elni 739 mengatakan ini pas sama dede sama ayah tejora sama bajunya mereka waktu itu mau rekaman tuh para sahabat ya Tentu para sahabat, ini adalah video lama yang baru diposting aja oleh Bang Dery Tentu kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan semua karya-karya dari idola kita Tentu bisa diminati oleh banyak orang Amin, robbal alamin Dan berikutnya para sahabat kita lihat Yang tentunya banyak sekali bilang kalau postingan foto Lesti Kejora di blog kita editan Ini terpampang nyata juga para sahabat yang diunggah oleh Fali Akbar ada kalimat Gerson juga dituliskan, yuk rame-rame kesana, colek Rizky Bilar, New York, Lesti Kejora, Masya Allah persahabat ya. <guluh> untuk kita doakan saja mudah-mudahan untuk honeymoonnya bisa ke New York dan bisa melihat secara langsung postingan yang terpampang nyata nih persahabatnya, Masya Allah semakin bangga dan bahagia kepada Lesti Kejora. Dan berikutnya juga persahabat ya kita lihat Lesti Kejora pun mengunggah sebuah postingan yang sama Yang mana tentunya meripost dari sidelin Label Tentu di sini ada kalimat caption yang dituliskan Guys Sidelin Label on New York Times Square Masya Allah persahabat ya Alhamdulillah kebanggaan kita Lesti dan teman-temannya sudah terpampang nyata Postingannya sudah ada di New York persahabat ya suatu kebanggaan untuk kita semua dukung dan doakan yang terbaik buat kesuksesan Lesti Kejora maupun Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan terbaru dari Pak Yonatan kita lihat persahabat yang mengunggah sebuah postingan kebersamaan Lesti Rizky Bilar dan ada kaonji juga persahabat ya masya Allah dan juga ada enda ungu juga luar biasa tentu di sini kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan panjang nih oleh Pak Yonatan. Good luck Dedek Lesi Kejora dan kakak Rizky Bilar untuk rangkaian acara Takdir Cinta mulai besok sampai nanti puncak resepsi tanggal 21 Agustus 2021 Sabtu besok. Thank you. Akhirnya penantian panjang proses kolaborasi Leslar dengan Onci Ungu dan Mr. Enda Ungu akan segera berakhir Thank you Mas Onci dan Mas Enda atas karya indah takdir cinta yang dengan indah dibawakan oleh duet Leslar Sebuah lagu yang sangat menggambarkan isi hati Leslar saat ini Masya Allah sahabat ya Ini adalah suatu pembahasan soal lagu para ya Takdir cinta yang tentunya dibuat oleh Mr. Endah dan Onci Persahabat ya Untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar Makin bahagia aja mendengarnya Mudah-mudahan tentu kita akan menyaksikan lagu tersebut Dibawakan ketika pernikahan mereka Persahabat ya makin gak sabar menunggunya Mudah-mudahan saja tentunya kita dikasih kejutan yang sangat spesial Bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif dari postingan tersebut yakni dari akun Leslar0501 mengatakan Siap gak sabar menunggu Pak Iyo Tuh. <tuh> Semoga lancar selalu oleh Tridin ID Prasabat ya. Masya Allah tetapi dukungan dan support dari orang-orang baik Selalu banyak untuk Lesti dan Rizky Gila Mudah-mudahan tentunya doa baik di dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Jangan lupa persahabatnya untuk menyaksikan di channel youtube nya 3D Entertainment bahwa bakal ada kejutan surat cinta Lesti untuk Rizky bila Dan tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana kapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.